Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama panopal dalam pembelajaran matematika mengurutkan berbagai bentuk pecahan untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan ini langkah pertama adalah kita menyamakan semua bentuk pecahan. Di sini ada pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan biasa, dan pecahan persen. Jadi, untuk memudahkannya, langkah pertama adalah kita menyamakan bentuk pecahannya. Baik, kita mulai. Langkah yang pertama, penumpang akan menjadikan semua bilangan persen. Bilangan pecahan ini ke dalam bentuk pecahan persen. 0,25 Berarti 0,25 Sudah 2 angka 25 persen Selanjutnya 1, 1 1 per 2 Persen adalah Bilangan Per 100 Dijadikan pecahan Biasa 1 x 2 2 berarti 3 persen per 2 sama dengan 100 bagi 2 50 50 kali 3 150 berarti 150 per persen yang ketiga 3 per 5 3 per 5 sama dengan 100, 100 bagi 5 sama dengan 20, 20 kali 3, saya 60, berarti di sini 60 persen Dan terakhir 40 persen Setelah kita urutkan Setelah kita jadikan semua persen ke dalam bilangan yang sama Berarti kita urutkan Berarti 25 persen 25 persen ini, terus 150. atau di atas ini aja. 25 ini sama dengan 25 persen. Yang ini 1/2 sama dengan 150 persen. 3/5 sama dengan 60 persen. 40% sudah 40% bagaimana cara mengurutannya ya tinggal dilihat mana yang paling kecil ternyata 25 25 40 60 150 ini urutannya jadi jawabannya 0,25 Terus, 40 persen. Selanjutnya, 3 per 5. Dan yang terakhir, 1, 1 per 2. Ini jawabannya. Paham ya? Cara yang kedua, yaitu kita... Mengganti makan bentuk pecahan ini ke dalam desimal. Ke dalam desimal. Yang pertama 0,25 sudah desimal. 0,25. 1 1/2. 1 1/2 berarti ini 1, 1 1, di sini taruh 0. 10 bagi 2 5. 3 perlima atas lebih kecil taruh 0 nol koma 30 bagi masalah 6 40% berarti karena udah dua angka berarti 0,40 sebelum kita mengurutkan kita samakan dulu jumlah angka setelah koma ini dua ini satu, berarti dua inch semua. 0,2,5, 1, 50 0,60, 0,40. Mana yang terkecil? Ini yang terkecil. Berarti jawabannya adalah 0,25. Terus ini, berarti 40 persen tiga per lima dan terakhir satu satu per dua ini jika diurutkan dari terkecil kalau terbesar berarti kalau terbesar itu dari mulai satu satu per dua mana lagi tiga per lima 40% dan 0,25 diurutkan dari yang terbesar demikian apa yang Pak Nopal dapat sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh